Tuh, us, jangan sekolah ini ya Bapak Bam, nah itu dia guys, nah ini baru benar nih Nah ini baru benar ya Biar rakan Wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih Lagi us, sam Us, aduh kopla anjing, sam Bam, 752.000 ribu Sepak siungan Yo gay, tekan tombol subscribe gay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang bersatu, damai sejahtera besar kita semua anggotaku. Selamat datang kembali bersama Bang Fred Tentu saja di mana kalau lupa di agen terkuat di Agen 3 tiga telah berantas. Astaga braderku ya. Oke, hari ini aku mau barbar -bar lagi braderku. Kita barbar kan 53.000 di bet 6.000. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Kita gaskan braderku ya. Aku tukeran guys, ini di sini aku sekarang mau main. Get of Olympus, brotherku ya. Kita main di Zeus anadaja. Wih, 6 guys. Oke, okay, mantap jiwa. Oke, okay, guys. Wow. Wih, 10, cuk. Wih, 190, cuk. Cincin. Wow. BM 10, guys. Wadah. Wadah, sap. Sap. Sap 20. BM 724.000. <laughs> Anjay pagi-pagi guys Kita bagai ditabok durian runtuh Anjay tabok durian <laughs> Gimana? Emang ada orang ditabok pakai durian runtuh Gak punya otak tuh. Bam! Tambah lagi guys Connect terus Connect terus Connect terus Connect terus Anjay deus sap. Bam! Langsung 140 ribu lagi Nise, Tisu ninse Astaga Selamat datang, brotherku! Astaga, sampai lupa siapa sapa guys! Selamat datang, kawan-kawan! yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini, di agen 338. Aku ucapkan selamat datang, brotherku! Jangan lupa, guys, ya, aku selalu mengingatkan buat seluruh kawan-kawanku yang baru saja datang. Jangan sungkan-sungkan untuk join ke grup Telegram dan grup WhatsApp aku, guys! Ya, anjay, petirnya, guys! Macam lagi konslet itu kena terus! Jangan sungkan-sungkan untuk join, guys! Come on, Bam Anjay, nggak Jangan suka sukan untuk join ke grup Telegram atau grup WhatsApp aku beradarku ya, karena di sana kita pasti sering berbagi untuk apa namanya slot-slot yang sedang gacor pada hari ini. Semuanya aku mulai, aku mulai bilang dari awal dulu ya guys ya, kita nggak ada namanya itu yang mencari kau aku lebih pintar lah, kalian lebih pintar lah, atau kita cari bagaimana lah, atau pola, pola mematikan bagaimana sudah. Tapi yang aku jelaskan sekali ini, kita mencari bersama-sama di komunitas tersebut, ya. Pertama, yang ku jelaskan dulu. Kita jalin silaturahim bersama-sama, guys ya. Karena silaturahim adalah kewajiban. Kedua, kita bermain bersama-sama, guys. Uh, uhuh, nambah lagi, guys. Nambah lagi tuh anjay. Come on, come on. gasap, sap. Bam, ini lagi. Jadi, kedua, kita bermain bersama-sama itu dalam artian bagaimana? Maksudnya begini beradat tuh ya, kita main tuh cari slot gacor bersama-sama itu pasti lebih enak. Ibarat kita main PlayStation dulu ingat kau main PlayStation, ya kan? Meskipun kau punya PlayStation di rumah, meskipun kau punya PlayStation di rumah, enakan mana main di rumah atau main di rental bareng kawan-kawan? Logikanya guys, pasti enakan bareng kawan-kawan toh? Disitu aku ambil kesimpulan apa? Kalau kita main pertama, kalau mau menuju ke gacoran itu kita harus kerja sama guys. Kita harus saling memberitahu kawan-kawan kalau lagi gacor minimal Itu, itu adalah tujuan komunitas aku tuh dibangun Bukan, bukan komunitas tujuannya biar, biar apa namanya oh, pasti JP sini, enggak lah Enggak adalah kayak gitu, macam gitu Tujuannya itu simpel untuk bermain bersama-sama dan saling sharing mengenai slot gacor pada hari ini Terutama, gitu loh Nah, itu pertanyaannya kan balik lagi guys seperti biasa-biasanya Iya kan Kalau yang belum nonton Pasti bingung Slot gacor Emang gampang ketemu Slot gacor anjing Kan gitu guys ya Ya toh? Aduh anjing turun skaternya Sekarang untuk Slot gacor itu bagaimana sih Kan gitu guys ya Ya tau Sebentar Saya kugaskan dulu Slot gacor itu Bagaimana sih Nah kalau menurut aku Brother Sempengalaman aku Bermain di sini Slot gacor itu Harus minimal Minimal guys ya Dia profit Yalah Masa gak profit <laughs> Kedua yaitu, dia harus minimal dapat skater minimal tiga kali. Mau dimanapun itu harus dapat tiga kali. Ya, jadi misalkan aku lagi main nih, 15 menit atau setengah jam itu dapat skater tiga kali cu. Mau bodoh amat isinya kosong kek, kok apokong kek atau apa. Terserah. Yang penting dia wajib tiga kali dapat. Setelah tiga kali dapat, coba kau share ke grup aku. Dan aku dan aku dan kawan-kawan pasti nyoba tuh cu. Kebanyakan ya ini kebanyakan bukan 100% guys ya Tapi kebanyakan yang sudah kita lalui guys Minimal rata-rata kena satu kali skater Dan isinya adalah tergantung amal ibadah <tos> Tergantung amal ibadah <tos> <tos> <tos> <tos> <Gimana>? <tos> Seperti itu brotherku, benar Serius, nah karena oleh sebab itu makanya aku selalu bilang buat brother-brotherku semuanya Janganlah kau bermain dengan asal-asalan. Bermainlah dengan sedikit bijaksana, menggunakan akal sehat, guys. Iya kan? Logikanya kalau udah ketemu yang gacor, yaitu baru witt, mantap jiwa, guys, scatter pertama. Nanti kita lanjut lagi. Kalau udah ketemu yang gacor cu, yaitu kau mau-mau main pakai pola 433 kayak apa kayak pasti dapat scatter Nice. Come on. Kita kita pantau dulu, guys. Hijau. Aduh, aduh, ekstra, ekstra, ekstra kopi ya Ekstra kopi, gak sih Kopi hideng, tak nah, hideng, hideng Anjay, 4 guys Mantap, mantap, mantap 5 ekstra kopi, anjay Bam Ungu, nice, oke, bagus banget tumblernya Awal yang bagus maksud aku guys ya Karena apa, tumbler itu yang penting dari awal Beradaan, mau dia bodoh amat, mau macam mana Tumbler itu harus dari awal Hijau daun, hijau daun biru anjay, gak mau poni oke lumayan deh, lumayan deh, lumayan deh. Hai, kuning aduh hai, hai, yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Wah jadi rusak tuh Come on Biru Enam lagi guys Jangan bercanda kau kima Ungu bisa Hijau bisa Oke okay, nice Cincin kurang satu Cantik Anjay nggak mau cincinnya Bajingan Woi sepuluh Aduh gak kena Aduh Jangan sekolah ya. Bapak Bapak BAM Nah itu dia guys Nah ini baru benar nih Nah ini baru benar ya <guruh> Biar agar akan... <guruh> Wih wih wih wih wih wih Lagi us Sam Us Aduh kopla aja Sam Bam 752.000 Sebaksio man sih, Lumayan ini ada istri Lumayan coba lumayan Ya tak Daripada rung tu dekat kan kah. astaga, mantap jiwa, brother gue ya, wih, mantap jiwa, ini, astaga, ini lagi -gitu -gitu. come on, yo kita gaskan lagi, lanjut. Bam, NICE -o. Gak mau konek anjing NICE apanya. Oke, okay, brother, kui, cantik, cantik. Astaga. Bam, tambah lagi guys, sap, sap. Beli itu, bodoh. berlalu. 993.600 ratus sembilan puluh tiga enam ratus. Kenapa jadi dijadiin 1 DRT aja sekalian? Ah, uskopla anjing <laughs> Ngekit juga ketawanya Abang kawin ini ya Oke brother aku, Tadi sampai mana guys Ya pada intinya lah Pada intinya Kalian wajiblah join ke komunitas aku Dan disana minimal Kalau ada kawan yang lagi siap Jadi intinya Bukan berarti pasti ada yang gacor guys Yang gak selalu Karena kita bermain bersama-sama Tujuannya mencari selat gacor sama-sama Gitu loh Jadi Biar, apa namanya, biar sinkron pada dasarnya gitu loh Terima kasih banyak loh brotherku yang sudah hadir Salam kenal dari Bang Freddy Selamat datang di Agen 338 pada hari ini Tolong support aku dengan cara tombol like, komen, dan share Minimal komen leh kau dari mana Kita lanjut lagi yuk, kita lanjut lagi Sorry tadi ada gangguan sedikit Kita lanjut lagi, cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Nih, aku tinggal sebentar lagi, brother. Bu, ya, seperti biasa, aku pamit undur diri dulu nih. Kalau udah gak dapat lagi, sampai berjumpa di konten Bang Freddy selanjutnya. Oke, wih, gila petirnya macam ke hujan terus. E -e -e, mantap jiwa, guys! Wih, wih, wih, aida. Oke, kita gaskan sekali-sekali pola lagi. Kalau memang gak dapat, aku pamit undur diri sampai berjumpa di konten Bang Freddy selanjutnya, guys. Ya, udah cukup lah ini sepertinya. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Oke, okay, come Aduh, nggak mau dipetir coba Oke, okay, ini terakhir guys, ini terakhir ya Sampai berjumpa di konten Bang Freddy selanjutnya Tolong disupport dengan cara subscribe Yang belum subscribe, like dan komen di bawah Ya kan, kalian asal dari mana Terus, apa, favorit kalian itu apa gitu game favorit kalian itu apa? Astaga. Jangan sungkan-sungkan juga untuk join komunitas aku, braderku ya. Terima kasih banyak, braderku. BM. Sampai berjumpa di konten Bang Freddy selanjutnya. Oke. Okay? Come on. Udah guys, udah nggak dikasih nih. Turun guys, ini kalau aku paksa turun, guys. Salah satu bijaksana dalam bermain adalah tahu kapan untuk berhenti, guys. <laughs> Oke. Okay. Empat lagi. Kalau dikasih syukur, nggak dikasih ya. udah. Sans aja, brother. Oke, okay, aku pamit dulu diri, brother. Ungu, oh, nicer, kuning. Boleh kali petirnya. Dikit-dikit. bus, bus, 10 ribu, tus. Anjay. Malah turun skaternya. Oke, okay, aku pamit ya. Dadah.